Halo guys uh, Balik lagi di channel Gaming Flajigaming.3 Di videoku kali ini aku bakal sedikit mereview Full dari server uh, temanku ini Jadi langsung saja kita mulai review Waduh di sini ada temanku guys Ada si Dennis Welcome Ada si Dennis Jadi di si Dennis ini kayaknya member baru Sebelumnya aku gak pernah lihat si Dennis ada di disini jadi aku, bakal, aku, jadi aku bakal Langsung ajak dia ke Uh, apa ajak dia ke base baru kita uh, ke base yang kita sering ngomong oke okay? nah sebelum itu kita review dulu base yang pertama teman-teman base yang pertama di sini ada Fahri House di sini ada rumahnya temanku si Fahri hari gamer yang skinnya warna merah juga tapi dia warna merahnya warna merah terang ya bukan warna merah gelap kayak aku ini nanti ntar dikira aku malah sisi gelap padahal aku aslinya netral baik <laughs> oke okay. dan di uh, di atas rumahnya Fahri di sini ada bridge atau tangga-tangga gitu eh tangga-tangga jembatan-jembatan aneh gitu jembatan-jembatan abstrak kalau kataku mak oke okay, di situ ada villager jadi aku bakal coba menghindar aja oke okay. di sini base nya lumayan banyak teman teman nah, oke okay. uh, Dennis boleh follow aku kalau mau, oke. Okay, jadi, di sini ada, oh ya, di sana ada nether portal yang belum jadi, tapi nggak masalah karena kita nggak bakal pakai nether portal yang itu. Kita pakainya nether portal yang lain, coy. Mana nih si Dennis? Dennis, kamu boleh follow aku. Oke, okay, intinya kita, kalau kita lurus lagi ke sana, kita bakal dibawa ke uh, base utama kita, yaitu base-nya si DAPA. Oke, okay, jadi ini dia base-nya si DAPA. Besarnya siapa ini cukup berantakan menurutku pribadi bukan menurut orang lain menurutku pribadi ini cukup berantakan karena lihat tuh e, banyak apa namanya banyak netherite e, netherite maksuku ada netherite cobblestone dan banyak banget jembatan jembatan atau tangga tangga yang aneh-aneh di sini oke okay. maju sedikit lagi uh, enggak di sekitaran sini di sekitaran base dapa ada rumahnya temenku Cory dan btw aku baru kenal sama si Cory ini jadi uh, uh, jadi aku belum uh, bisa begitu kenal sifat aslinya gimana belum begitu ya belum begitu kenal dekat lah ya oke intinya disitu situ base dapa di sana base kasih Cory uh, untuk rumahnya Cory mungkin kita bisa review dulu ya Oke, okay, ini dia base-nya si Kirby. Di sini sudah langsung disuguhkan dengan ini, apa namanya? Storage room dan juga tempat driving stand. Oke, okay, terus kalau kita turun ke bawah lagi, di sini udah bisa dilihat kamar atau ruang untuk dia tidur. Nah, di sini ada dua kasur. Kasurnya ini enggak tahu nih uh, kasur siapa. Mungkin kasur yang di atas ini kasur utamanya. Yang kasur di bawah itu buat nginep doang. Dan di sini ada orang-orang di dalam sini. Di sini ada kolam renang, ada ikan. Di sini ada si Dapa dan ada si kory langsung di dalam. Dan Oke, okay, itu foto siapa? Oke, okay, mungkin kita bisa langsung skip aja, teman-teman, daripada buang-buang waktu. Oke, okay, kalau kita ke ngarah ngarah ke belakang sini, di sini ada ya arahnya kalian sudah tahu dari video sebelumnya. Ini itu adalah baseku, teman-teman. Ya, di sini tempat aku tinggal. Di sini banyak buber, uh, ada banyak hal-hal random terjadi di sini. Terutama masih ada nether yang berantakan di sana. Mungkin lain waktu aja kita hancurinnya. Dan sekarang yang juga kita review adalah base coy. Nah, di sini ada uh, peternakan. Di sini baru ada satu kambing doang. Tadi ada kambing di depan-depan Sono cuma aku males buat ngambil uang lagi bolak-balik ya kan jadi aku bakal cari uang uh, yang lain aja oke okay, di sini nanti aku bakal bikin oh belum ini teman-teman belum dicangkul baru sadar aku ya cangkul kita ada di dalam chest pula jadi lain waktu aja kita bakal cangkulin ini langsung saja kita masuk ke rumah dan boom di sini udah langsung menuju tangga menuju ke bawah nah di sini ya aku sudah ruptur juga waktu di episode yang kemarin di sini ada kursi ada dua bunga juga ada yang biru sama ada yang merah di sini ada uh, apa namanya kartografi table nggak tahu ini buat apa aku malah mikirnya ini kayak pizza teman-teman padahal ini map ya oke okay, ada orang yang masuk di voice aja di sini ada storage rumku juga ada banyak di sini item-item untuk item-item random seperti itu, ada di sini semua. Pedang juga ada di sini semua. Nah, di sini ada cangkul, kita ambil dulu karena kita mau ngecangkul sesuatu, coy. Ngecangkul yang tadi itu ya, tadi itu ya, tali itu ya. Hey. Ini belum kita cangkul, coy. Waduh, nah, Seeds kita habis ya. Udah apa-apa Oke, okay, di sini ada banyak wortel, teman-teman. Tidak apa-apa, jangan lupa kita tanam lagi. Di sini ada wortel, kita ambil aja wortelnya. Jadi kita bakal bagi lahan ini teman-teman. Kita bakal bagi lahan ini. Jadi di sampai sini itu bakal jadi wortel Terus ya udah. Di sini juga ada kamarku teman-teman. Ya kamarku simple sih. By the way ini aku recordnya uh, agak siangan beberapa jam setelah uh, aku apa agak siangan gitulah. Ya. Pokoknya ini masih di hari yang sama aku recordnya Dan aku nggak tahu ini armornya siapa tiba-tiba ada di. Armor Stempu, jadi enggak eh, aku pakai dulu. Ini ada si Dennis ku yang tadi. silahkan kalau mau keliling di sini nggak ada apa-apa. Nah di sini di base nya si Dapa teman-teman ada Nether Portal. Nether Portal ini ya nggak tahu lah buat teman-temanku mau oh, petualang bet Aku orang jarang banget yang namanya adventuring di Minecraft teman-teman. Aku lebih sering survival atau apa gitu. Ya pokoknya. Ya, pokoknya aku tuh jarang banget yang namanya berpetualang. Nah, di atas ini ada mob grinder. Nah, di disana tuh. Ya, disconnect, teman-teman. Ya udahlah, karena disconnect, teman-teman. Mungkin kita akhiri dulu untuk episode kita kali ini. sejauh lupa tolong like, comment, share, subscribe. Thank you for watching, kakak Gaming. Bye-bye.